Hari apa kejadiannya Pak? Minggu ya, minggu kemarin Selamat sore saya masih berada di rumah Bapak Yang disangka penculik pada kejadian di mana Pak? Di Keranji Di Keranji hari Minggu ya Pak? Hari minggu Oke ini Bapak ini disangka penculik Ternyata bukan dan sekarang udah dibebaskan ya mm -hmm. Jadi gini Pak Bapak ceritain kronologi pertamanya gimana ya Pak? Kan lagi jalan Salam Jalan masuk, Pak. Jalan terus, yuk! Nomaden, nomaden, saya mau ditanyakan kardus. Iya, langkah sisa jatuh. Heem, anjuran jatuh. Ini yang diteliti, di, lupa di jatuh. Ini mimpi, sama jam. Masjid dia oh, berarti bapak pertama jalan nih. Bawa, bawa karung apa kecil? Enggak, bawa, bawa, bawa, bawa kosong sekali. Oh, enggak bawa apa-apa kosong. Katanya kosong, kosong. kosong. kosong, kosong. kosong. Ah, terus uangnya jatuh. Jatuh depan anak itu. Heeh, hmm. oh, terus sama anak sesama masih bersayang, masih di dia. Oh, jadi bapak uangnya jatuh. Bapak oh, ambil nih, ambil. Terus ada anak kecil, oh. ada anak kecil deketin bapak nih uh, enggak saya nggak oh? deketin, oh, deketin. deketin. jauh malah jaraknya saya oh jauh, jauh terus itu saya jadi, neng bapak jatuh nanya tidak ada ya gitu saya hmm. lantas diperokok terus saya lantas bapak balik lagi hmm. lu sini loh gitu anak itu ngasuk ngaduh kalau orang tua itu ngini hmm. lantas bapak nggak tahu apa-apa langsung saya enggak-enggak kalau saya curi saya bawa dong anak itu ya. hmm. jadi terus. anaknya Sampai dipegang Bapak enggak agak demi Allah, enggak ya? agak demi Allah demi Tuhan saya sumpah benar, saya hmm. enggak membuat begitu benar Jadi ini nah. klarifikasi langsung dari Bapak yang dikira penculik ya yes. Ini sama Pak RT ya, ya. Pak Bapak RT Bapak, Ini Bendahara Ini Bendahara di Desa Vini Pak? Ya Cipinang ya Cipinang Melayu Cipinang Melayu tepatnya Jadi Bapak ini salah tuduh ya Pak? Iya, gitu. salah tuduh. Peraduga tak bersalah. Peraduga tak bersalah. Terus ini dapat apa? Luka-luka ya ini, Pak? Ini, ini bisa lihat umur ini, oh. ini efek nomornya oh, oh, ini, ini Bapak ini belum berobat nggak punya duit, berobat nah, juga. Tuh. Ini apa luka mulunya ya? Juga, ya. Ya. Hmm. ya. Terus ada oh, lagi Pak. Ini, ini, ini sakit nih. Enggak bisa nggak bisa, nggak bisa apa apa ini sakit? itu sakit. Mm -hmm. mungkin di dalam kali ini sih bawa sih di duit di Sudah diurut, Tadi. Pak? Enggak perlu urangannya duit apa, -apa. Mm -hmm. lo <laughs> ini. Bapak RT gitu Jadi Bapak masih ingat siapa yang mukul ya? Oh, ingat saya. Ingat sama orang itu ya. Nah, saya hmm. apa? Bagaimana takut saya buat Tapi tuh rumahnya Iya, tak lagi takut takut kesalahan gitu, mm -hmm. Bapak. Takutnya gimana sih tempat lamur yang pinter lah misalnya Bapak nah, gitu. Nah, itu Keluar. Ini lukanya juga cukup serius ya Pak ya? Ini ke benjol dari pinggang sini dan ini masih sakit, tidur buat itu sakit. Ditendangin. Oh Bapak RW itu mukul lagi RW. RW berapa itu? RW itu juga itu mukul saya apa? Ngenyok saya Pak RW-nya. ini satu tempat juga ikut ini ya. Oh mukul RW itu lagi sakit. Oh lu orangnya gua gitu sama RW. RW harus din Pak RW itu tolong dinin tuh. Mm -hmm. Ini selanjutnya Bapak maunya gimana Pak? Saya, saya pengen pak. pengennya, ya, saya orang gak punya Hah? ya Saya pengennya ya saya. Lalu saya dah bisa gak kuat hmm. ini Nama-nama nama baiknya nama, nama, nama hmm. juga ya. tercoreng hmm. Dia juga luka-luka, ya. belbam Dan dia juga nggak punya dana untuk hmm. berobat ya, ya ada, Pak? ada ya. sekali Bapak pekerjaannya apa Pak? kita kadang jadi kardus Kalau gak dapat, kalau gak, gak, itu. gitu Jadi Bapak pekerjaannya hmm. ngumpulin kardus Tapi kita dapat ya. langsung jual kok Pisannya ngampe ke Keranji, Pak. Kan ada mesin hmm. alat harus Indomie gitu bahasa satu-satu sebiji saya cariin pasar enggak hmm. ada, di hmm. saya cari enggak ada. Tahu kan ke kampung ada gitu. Enggak hmm. ada. Itu banget itu tuntas bisa jatuh Bapak, cangkongin hmm. anak itu cangkongin jual gitu. Gagas enggak sanggup ngimbangin duit, gagal. Ya Allah, saya enggak sih begitu. Saya nggak mau, ya Allah. Jadi kalau selanjutnya kita mau ini ya makannya sakit ini mau balik atau gimana pak ini sakit ini memakan nih ini, apa, ini jadi, tenggorokannya di apa ini lo, juga buang. ini sakit ini ngeri jadi ini tenggorokan juga ini, kena ini, pukul sakit ini, ini ini kena pukul masih lukanya masih banyak ini ya pak ini, ini ini contohnya luka dalamnya ini, ini sampai telinganya ini lo ini, ini, ini tidur sakit ini masih sakit tidur ini telinga sakit terutama bibir apa ya gitu lo belum baik tuh gitu ya pak rt ya. ya, ya, silakan Komentarnya Pak buat klarifikasi. E, maksudnya saya gini ya supaya warga saya ini aman ya. keluar hmm. kemana-mana cari uang ya, kan e, dia tidak, dia malu, tidak ada gangguan hmm. karena kemarin di salah paham ya, ya. salah paham hmm. dianggap penculikan anak yang mudah-mudahan ya, mudah dengan ada ya. media ini bisa hmm. berjalan normal lagi ya, ya untuk usaha kemana-mana itu aja. Bapak ya. ya, Bapak ya itu harus diproses lebih lanjut gitu hmm, yang terjadi dari mana awal kronologisnya nah udah gitu biar orang itu tidak main apa pukul yang semacam ini jadi hmm. ini kan sih, apa ya praduga tak bersalah gitu loh hmm. sehingga orang yang tadinya benar dianggap nah, salah kan nah, gitu ya. Loh, ya. Gitu jadi di kebun pala rumah saya Jadi orang pada takut deh hmm. bon tuh jadi efek kejadian ini jadi banyak warga takut ya pak yeah. sama bapak yeah. ya yeah. jadi yeah. bapak yeah. mau nyari apa yeah. mau nyari yeah. <laughs> <Bapak baik>. makan <laughs> nyari uang juga yeah. nggak tenang yeah. jadi takut yeah. jadi teman-teman kita baiknya nanti mau dilanjutin kasusnya ya yeah. dibantu sama, yeah. sama bapak, yeah. pak rt, sama pak pendahara jadi kita left tolong buat teman-teman Share semua video ini biar viral lagi, biar nama baik bapak ini, biar kembali, nama biar kembali lagi apa ya, ya? ya, biar kerjanya tenang, nyari uangnya tenang, Gak, kayak sekarang ya, ya, sekarang lagi, ya orang-orang juga lihat sudah takut gara-gara ini -gara berita hoax. Saya juga lagi nyari orang pertama yang upload di Facebook ini, orang yang pertama mulai, mulai upload video yang bilang dia ada penculik ya. Sama ya. Pak RW siapa? Isti saya. Iya. RW Kranji ya? Keranji ya, kan menonjok saya itu dia perut saya ditonjok. Sama Tungjok. Pak RW yang ya. ada di Kranji juga dia nonjok di bagian Pem mana Pak? Perut, menisok saya Pak. Oh begitu ditonjok. Nah dia Terus juga, nanti, kan, Papa memberitahukan juga ada RW setempat yang sempat nonjok sebagian hmm. perut ya? Jadi hmm, hmm, kan sebagai pemimpin, harusnya yang begitu. Ya harusnya begitu ya. Hmm. Jadi, ini istri ya? Iya, ibu. Ya, ya, gitu. di, Dirang di Bon semua jadi. Pendapat ibu kaya mampu? Ya, kema, ya di, saya di. sih emang, dia enggak pernah wabar-wabar gitu sih pak. Hmm. Saya nggak dari abis pergi saya, lah, kenapa? Ya, emang lu bener? Enggak, enggak, enggak, kata dia gitu. Hmm. Dia enggak, enggak, enggak, Dia mah, kemarin dibawa ke Polsek mana apa? Bekasi. Polres? Polsek Bekasi Timur bukan? Atau nah. Barat? Yang dekat ada multi mal sebelah, mall lurus aja oh. tuh. jembatan tuh, oh. oh. jembatan, jembatan, jembatan jembatan. Ah ya, jembatan. Eh, oh, kalau, nak, kan oh, oh, oh, oh, kota oh, samsat itu, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, saya urus, saya urus nari Pak RB-nya nih yang oh, mukul itu yang mukul yang gemuk Pangan yang ada tuh anak muda ya mukul saya habis-habisan. Bapak masih ingat kan ada ya? sama ya? yang yang botak kaki-kaki mukul hmm. saya. Beli hmm. hmm. hmm. gitu. masih ingat ya? ya kalau iya, kita iya. kesana besok ya. Iya. Oh. Ini yang seran dari keranji ada di saya banyak ini. Ada ya? Ada. Ya, abis, nah, ya. Ntar di WA aja Pak sama, sama, sama, sama saya Pak. Kirimin aja semua. Ya, jadi selanjutnya kita tuntut balik pak. Atau gimana? Saya ngomong saya nggak usah nggak apa-apa, tolong diamanin saya, saya, saya, hmm. di saya seminggu, deh gitu saya. Ya, oh. Oh. ya mau seminggu. Ya masih minggu besok. Mereka, orang nggak punya, oh. saya, saya, orang nggak iya. tahu hukum, saya nggak ngerti. Kalau kata merti. saya sih, saya nuntut pak, hmm, uh. karena misalkan benar-benar nggak bersalah. Oh, iya. Tuh. Iya. Makanya, makanya saya bilang kalau ini harus dibalik, jadi harus dituntut. Apa seminggu dia nggak nyari duit pak? Oh seminggu ya? Saya kelaparan. Jadi keluarga, ini keluarga ya Keluarga ingin menuntut balik ingin Buat orang-orang yang udah yeah. Menuduh dia penculik Dan sampai apa, Mengroyok ya yeah. mm. Udah seminggu dia sampai Takut kerja oh. ini uh -uh, Jadi nggak bisa, bisa nyari apa ya Kita jadi kelimpungan pak yeah. Anak kan kudu aja yeah. Sekolah lagi SD Jadi sekali lagi buat teman-teman Ini yeah. video klarifikasinya Bapak ini bukan penculik, iya. cuma dituduh. Culik anak ya, mm -hmm. dituduh. Tapi ini udah bebas, udah oh, kapolsek ya. Yeah. Polsek udah dibebasin, ternyata tidak bersalah. Sekali lagi buat orang-orang di daerah Cipinang atau Pondok dan Jakarta Timur dan sekitarnya oh, lah. Dah. Pokoknya ini udah bersila namanya ya, iya. ibaratnya. Pak RT juga ya. udah jelasin ya ini ya. Pak RT pendaharanya, ya. istrinya ya. juga ya. ya. Hmm. Cuman kan kalau keluar masih takut. Nah, takut kan. Cuma kaknya masih takut ya Pak. Hmm. Takut saya masih takut, Taku, hmm. takut, takut, takut, takut, kalau takut kalau orang ya, ada gitu, aku, makasih takut Makasih selalu bingung saya izin deh bapak juga mau keluar kebingung, kayaknya itu ada mau keluar ke tangga ke kebun pala itu nah, takut ada aja takut ya. Takut ya khususnya di kebun pala ini hmm. ya. Jadi bapak ini sebenarnya aman nah, nah, nah, dia nah, orang nah, baik. Dia orang baik, cuma nyari nafkah dikira nyulik anak ya, teman-teman ya. silahkan share videonya biar viral lagi. Untuk siapa aja yang tahu yang pertama upload di Facebook itu yang ngatain dia penculik, tolong laporkan ke saya ya. Ya Pak, kita lanjut ya. <Gusur> Oke, okay. okay, Dia masih ingat, dia masih ingat wajah-wajah yang mukulinnya di daerah Keranji ya Pak. Oke. Okay. enggak